Pemotivasinya, Mas Uskup? Uh, kemarin saya juga sudah sampaikan ke Ustaz Pelik, uh, saya pengen. Untuk... Tadi saya dengar informasi, uh, Insya Allah ada saudara kita, sahabat kita yang akan bersyahadat. Alhamdulillah, kita juga mendoakan kepada teman-teman yang lain, semoga Allah muliakan untuk bersyahadat. Dan bisa bersama kita dunia dan akhirat Sampai kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saya kira akan lebih baik kalau itu didahulukan Sehingga dengan syahadat itu di awal Barangkali akan lebih nyaman untuk bisa beribadah ke depan Dan yang paling penting untuk diketahui Kita ini kan berlomba dengan kematian Saya khawatir kita menunda beberapa detik Tapi kematian bisa datang lebih cepat dari apa yang kemudian kita duga Saya undang untuk barangkali sekaligus ke depan saat ini tadi saya dengar ada yang akan bersyahadat boleh silakan saya dibisiki ustadz Felix ini kakak beliau katanya untuk bersyahadat alhamdulillah ini ustadz Felix ada di sini uh, baik teman-teman uh, sekalian pertama saya mohon izin untuk uh, meminjamkan atau memberikan mic dulu Dua barangkali ya, satu lagi Teman-teman sekalian pertama Saya ingin sampaikan pesan Saya tidak bermaksud menggurui keseluruhannya Hanya ingin mengingatkan Barangkali satu masa Nanti ada yang ingin masuk Islam Dan itu langsung meminta anda Untuk membantu masuk Islam Maka ada kaidah dasar Tiga dalam Al-Quran yang disampaikan sebelum sahabat tokawan, kawan atau keluarga kita masuk Islam untuk menguatkan ini dan tiga ini mohon izin saya ingin sampaikan dulu saya boleh panggil siapa? Freddy, Freddy baik mas Freddy barangkali mohon izin Ustadz Felix saya ingin sampaikan tiga hal ini dulu sebelum memutuskan untuk bersyahadat supaya bisa yakin betul dan bening saat mengucapkan syahadatnya yang pertama ini hanya ada dalam Islam dan aturan langsung dari Allah di Al-Quran. Yang melanggar ini hukumnya dosa. Ada di Quran surah kedua ayat 256. Paling kiri sebelah bawah di mushaf. Kata Allah tidak boleh memaksa siapapun masuk Islam. La ikraha fiddin Tidak boleh ada paksaan untuk memeluk ad-din. Ad-din di sini maksudnya Islam. Di tafsir di Quran surah ketiga ayat 19. Inna dina yang dimaksud dengan din itu. Indallahi menurut Allah Islam. Jadi saya ingin pastikan yang pertama, tidak boleh ada unsur paksaan, baik itu hal yang halus paksaan ya, seperti iming-iming kakak masuk Islam ya, nanti kalau masuk Islam saya kasih hadiah ya, ah atau misalnya nanti kalau masuk Islam aku nikahi kamu, kalau masuk Islam saya kasih bantuan ini bantuan itu, itu tidak boleh, harus murni berasih, berasal dari pribadinya, apalagi dengan paksaan kasar, dengan ancaman maka itu hukumannya dosa besar. Saya ingin pastikan dulu mas Freddy. Ada yang ngajak-ngajak, memaksa masuk misalnya? Tidak ada. Felix janjikan sesuatu? Lihat ke sini aja supaya tidak ada pengaruh. <laughs> tidak ada. Yakin? Tidak ada. Mau tanya kawan, teman? 50-50? Tidak? Nah, <laughs> oh, baik. Clear ya? Jadi kalau ada yang tanya ada pengaruh, beliau sendiri sudah mengatakan demikian. Apa motivasinya masuk Kristus? Uh, kemarin saya juga sudah sampaikan ke Ustaz Felix. Uh saya pengen untuk hidup lebih baik saya pengen berubah hidup saya yakin Islam bisa merubah lebih baik yakin. yakin, baik, sudah belajar insya Allah sudah belajar dari Ustadz Faliq juga baik, Alhamdulillah, satu itu clear ya teman-teman ya, satu ini, yang kedua ini mohon izin Ada di aturan hanya di Quran saja surah ke 31 lukman ayat 14 sampai 15 khususnya di ayat 15 ya ini mohon izin kalau seorang masuk islam tapi dia dapati orang tuanya masih belum muslim ayahnya masih ada atau ibunya masih ada walaupun anaknya masuk islam kata Allah tetap mesti menjaga hubungan baik dengan kedua orang tuanya kalaupun dipaksa-paksa untuk ikut kepercayaan orang tuanya maka dia mesti menolak dengan cara yang lembut wa inja ada ala an tushrika bima bihi kalau mereka ngajak-ngajak lagi untuk ikut agama maka kamu tolak dengan cara yang lembut. Wasahibumafidunya ma'rufa, tapi jangan putuskan hubungan kekeluargaan selama masih hidup di dunia. Sanggup Nya allah? Sanggup. Orang tua masih ada? Masih. Ayah? Lengkap. Ibu? Agamanya? Katolik. Katolik bedanya? Tapi pesan ini tolong ditangkap dengan baik ya. Kalau Mas Fedi punya kelebihan dari penghasilan, bagi ya. Ada hadiah berikan dan jangan lupa yang penting doakan supaya mendapatkan hidayah. Baik, clear. Yang terakhir yang ketiga, ini yang paling menentukan. Quran surah kedua ayat 208. Saya akan berikan jeda waktu untuk berpikir dulu sebelum menjawab yang ketiga ini. Kata Allah, jika seseorang telah bersyahadat, masuk Islam beriman, dia tidak boleh keluar dari Islam dan berkomitmen mengerjakan tuntunan Islam semampu dia dengan sempurna. Ya amalu amaludhulufi silmi Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah Tunaikan tuntunan Islam semampu kamu Sesuai dengan batas kemampuan Sesempurna yang bisa kamu kerjakan Baik, saya tanyakan dulu ke Mas Freddy Tadi katanya sudah belajar tentang Islam Di Islam ada sholat Sudah belajar mungkin ya? Kalau sholat mungkin belum Belum, tapi tahu tahu sholat Lima kali sehari Subuh, siang, Di subuh ada zuhur, siap Justru ada asar, Asar ada sampai yakin, mau sampai Isya. yakin sih? ya? Mau pikir-pikir dulu? Siap. Siap. Puasa 30 hari ramadan, siap? Terus ada infak gitu, ya. ada kayak lewat tuh bukan mobil-mobilan kotak infak, tuh. siap? Siap. Yakin? Ya. Kalau sudah masuk Islam nggak boleh keluar? Iya. Siap ya? ya? Baik. Saya hitung sampai tiga ya, untuk merenungkan dulu. Ya. Baik. Satu, dua, tiga, sudah. <laughs> saya kira sudah ya, teman-teman sekalian. Saya mohon izin untuk membimbing Ustadz Felik. Mau dibimbing langsung. Pelan-pelan. Uh, tidak usah buru-buru. Saya ucapkan sepelan-pelan mungkin. Ikuti saya dan sampaikan dengan bahasa hati yang baik supaya terasa kenikmatan di dalam jiwanya. Sambil duduk, barangkali akan lebih baik. Silakan, tidak duduk sini. Ikuti saya ya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman Ar-Rahim Ar-Rahim Ashhadu Ashhadu Allah Allah Ilaha Ilaha Ilaha Ilaha Illallah Illallah Wa asyhadu Wa asyhadu Anna Anna Anna Anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah Saya bersaksi Saya bersaksi Dengan sesungguhnya Dengan sesungguhnya Bahwa Bahwa, bahwa Tidak ada Tuhan Tidak ada Tuhan Yang Yang Layak layak untuk untuk disembah disembah dan dan dipertuhankan dipertuhankan kecuali kecuali hanya hanya Allah Allah dan dan saya saya bersaksi bersaksi dengan dengan sesungguhnya sesungguhnya bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan-utusan Allah Allah yang terakhir yang terakhir Alhamdulillahirbal فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا Allahumma arhamar ar ar rahimin Allahumma ya arhamar rahimin nas'aluka khaira ma'asalaka rasuluka almustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah yang maha pengasih penyayang rahman dan rahim, kami memohon segala kebaikan yang telah dimohonkan kepadamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min kulli masta'adzabika anhu rasuluka almustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kami berlindung kepadamu dari segala keburukan yang pernah dilindungi kepadamu oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'aluka ya arhamar rahiman tarham akhana faridi ya arhamar rahimin wa taqabbal minhu shahadatah wa minhu islamahu wa anhu sayyiatihi waqfirlahu dhanubahu waqsyudhu ya Allah ilanma fi khair biridoka ya Rabbil adwin ya Allah kami bermohon dengan segenap kuasamu sayangmu kasihmu agar engkau mengasihi menyayangi saudara kami freddy ya Rahman Rahmin anugerahkan keberkahan kepadanya terimalah syahadatnya hapuskan segala kekurangan kesalahannya ampuni segala dosa-dosanya dan mohon bimbing ia agar komitmen istiqomah untuk berislam sampai ia wafat menghadapku Allah ya Alhamdulillah Allahumma ya Rab, Ya Allah seperti Engkau berikan hidayah kepada Freddy ini, maka Engkau berikan hidayah kepada ayah ibunya yang Rahmatullahmin. Berikan kekuatan kepada keduanya untuk bersyahadat. Ya Allah, ibunya yang telah mengandungnya, melahirkannya, ayahnya yang telah merawat, anaknya yang telah Ya Allah bekerja keras untuk merawatnya. Maka mohon Ya Allah jangan pisahkan mereka dengan Freddy dan keluarganya di akhirat nanti. Ya Allah kuatkan Ya Allah mereka, lembutkan hati mereka untuk berislam, sayangi keduanya Ya Allah sebagai engkau menyayangi hamba-hambaMu yang lain. Ya Allah. Allahumma ya jika ya Allah ibadikan Muslimin, Allah ibadik al muslimin yang Islam. Ya Allah kami mohon, jika engkau telah memberikan hidayah kepada siapapun, engkau yang maha sanggup untuk menyentuh siapapun untuk berhidayah, dapat hidayah dan berislam, maka mohon ya Allah bagi siapapun yang belum bersyahadat, berikan sentuhan hidayah dalam jiwanya untuk bersyahadat. Jika mereka teman kami, keluarga kami, kawan kami, ya Allah kami sayang mereka ya Allah, mereka kawan kami di dunia, mereka tetangga kami ya Allah, mereka keluarga kami. Kami tidak sanggup mendengar jeritan mereka di neraka saat terpisah di akhirat. Mohon berikan petunjuk kepada mereka untuk bersyahadat sebelum berpulang kepadamu. Allahumma ya arhamma rahmin. Allahumma tubna ya Allah. Allahumma tubna ilaika. Wahfadna ya Allah min kulil ma'asi. Ya Allah, ya kami sebelum berislam. Atau telah berislam banyak berbuat kesalahan dan bermaksiat. Kami bertobat ya Allah. Kami ingin hidup lebih baik. Dan jangan sampai kami wafat kecuali dalam keadaan tobat. Dan lebih baik dalam pandanganmu. Ya Allah, jangan sampai kami wafat kecuali kami telah bertobat. Dan lebih baik dalam pandanganmu. Bifadlikah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun Insyaallah, Alhamdulillah. Saya berikan hadiah khusus. Insya Allah, beliau saya ajak dengan Ustadz Felix untuk menunaikan ibadah umrah. pertama oh. eh, eh, melihat Kaabah dengan seluruh penghafal Quran yang kami didik. Insya Allah, saya akan umrah dengan para penghafal Quran. Dan mereka sedang karantina. Mereka hafal Quran dalam hitungan hari, 24 hari, 25 hari, 30 hari. Dan Insyaallah Allah, di sana akan dijamu oleh para imam-imam di Mekah, di Madinah. Dan saya khusus ajak tuh, Insyaallah dengan Ustadz Felix. Nanti kita beritahu waktunya untuk bersama-sama ada di sana di Allah Subhanahu wa taala. Selamat sekali lagi dan semoga diberikan kemuliaan jazakallahu khairan. Syukran. Syukran, syukran. Alhamdulillah. baik teman-teman sekalian kita akan lanjutkan jika seseorang telah muslim dia bersyahadat maka dia wajib menjaga keislamannya cara membuktikan dia muslim maka penting ada bukti maka turunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala turunkan perintah untuk mengerjakan ibadah ya maka kalau ada ibadah-ibadah Allah mintakan selain untuk kebaikan kita juga untuk bisa menunjukkan status kita sebagai seorang muslim karena itu ketika kita dipanggil sholat Dipanggil untuk puasa, tunaikan haji, umroh, baca Quran, bukan sekedar perbuatan itu membuat kita lebih baik. Tapi juga untuk mengupdate status kita di hadapan Allah, bahwa masih ada iman dalam jiwa kita dan kita masih dalam keadaan Muslim. Ya, untuk membedakan seorang beriman atau tidak, itu ada pada amal solehnya. Tapi persoalannya, banyak juga orang Islam yang sudah bersyahadat, bahkan kemudian terlahir dalam keadaan Muslim yang tidak tergerak untuk mengerjakan ibadah ini padahal di situ ada banyak kemuliaan yang bisa ia raih. Karena itu kita belajar untuk mendapatkan motivasi supaya semangat lagi kita untuk menunaikan ibadahnya.